Oggi voglio fare un certo raffrita, che ne dici? Lo sai, la ricetta? Boh! Buongiorno a tutti! Com'è la sama. famiglia? E' molto interessante... Ah. Kali ini gue mau ngebahas tentang Italian expression apa aja khususnya untuk orang Tuscan. Orang Tuscan apa sih? <laughs> nah, sebelum gue lanjut kalian masih subscribe, subscribe, subscribe, subscribe. Ya, awas kalau enggak. Jadi, orang Tuscan itu dari regione Toscana. Nah, Tos. Jadi itu sebenarnya Italia dibagi menjadi 20 regione. Salah satunya adalah Toskana Nah, di satu Toskana regionnya itu dibagi lagi menjadi sepuluh kota Jadi itu ada kota Firenze, atau Florence, ada kota Pisa, Livorno, Groseto, Siena, Lucca dan lain-lain. Nah, ya. Saat ini gue akan ngebahas Dialek atau ya ekspresi orang Italia, khususnya orang sini Oke? Okay? Kita mulai dari nomor satu Nyamo Orang Firenze, orang Toscana itu suka bilang nyamo Nyamo itu seperti uh, ayo Dari kata bahasa Italianya yang baku itu adalah Andiamo Nah kalau orang Italia Selatan seperti orang Napoli Andiamonya seperti ini Yamonin. Dan kalau misalnya orang Via daerah Emilia Romanya, itu andema gitu. Nah kalau orang Toskana, nyam. Nyamo. Nyamo. Yang terdi, komen terdiakomennari. Dua, dupale. Dupale itu dari kata asalnya dua pale. Kalau secara harafianya artinya testicle atau war balls, war paint in the ass. levate le scarpe prima di entrare. No mortiga, ma che sei grulla, ma che sei grullo, gr grulla non c'è grullo un tuo ciao. Fabrizio, posso mettere le scarpe dentro la lavatrice? No, ma che sei grulla. No. No. No numero quattro. Wendy. Wendy è tipo come no way. Sudah, aku bisa kasih lo bola. Si bembe. Porca misteria. Porca misteria itu ekspresi yang hmm, lu gemes banget, lu gemes, kesel juga. Porca misteria tropokal, dok. Iya makasih. Mari mama yala. Mari mama yala. Uh, marema itu nama sebuah kota Mayala dari kata Mayale yang artinya babi uh. boleh tadi letcita boleh tadi la boleh tadi lalu marema-mayalan muncul apa Man Manaja, manaja itu seperti door Questa bolletta devo pagare entro 25 Luglio oh! Mannaggia! Oggi 25 Luglio no. Boia de... Boia de... Che de... ha exclamationato un Kapan... cappone che viene Boia de... Indoneziani piace mangiare roba piccante Accidenti! Accidenti itu artinya... Deng! Accidenti! Come se cresciuto! Satu lagi, yaitu... Bo! Bo artinya... Gak tau, tau dah! Oggi voglio fare... Un certo la frita Kene dici? Lo sai la ricetta? Bo! Nah, yang satu ini emang agak beda yaitu eh eh itu artinya banyak banget bisa artinya iya atau artinya ya gitu-gitu aja eh contoh nih ya uh, misalnya ciao telmo come stay e". artinya ya gitu-gitu aja lah nah satunya lagi yang ini nih Pame, eh? Pino. Alora, ya. devo fare la spesa oggi. Eh, sih. Nah, yang ini magari. Magari itu artinya I wish atau gue berharap juga seperti itu. Contoh. Teli, allora, Saya ini Italia da cinque anni. Parlimen Italiano, eh, uh, Magari yang ini kamu pasti udah pada tahu semua ya? Kan, Mama Mia, Mama Mia itu secara harafiah artinya mamaku atau ibuku, tapi di sini maksudnya seperti OMG. Contoh, Mama Mia. Kebun profumo, yo voyo makanare tutto. Hmm. Itu dia tadi udah gue jelasin satu-satu tentang Italian expression. Kalau misalnya kalian mau nambah boleh tulis di komen ya. Dan kalau misalnya gue ada yang salah kasih tahu juga. Sebenarnya masih banyak lagi Italian expression yang lain. Cuma gue kasih yang segini dulu. Kalian pelajari dulu, siapa tahu kalian bisa. Sama, jangan lupa pakai begini. Pakai <laughs> segru atau begini, atau masih patsa gitu. Pokoknya, pakai melodi-melodi yang agak mendayu-dayu gitu biasa ya. Udah, ya, gue sekarang mau mandi dulu, mau keramas, udah berminyak, udah kayak tikus kecebur got. Dan jangan lupa subscribe. Like dan share ke teman-teman kamu. Jangan lupa beneran ya, subscribe, subscribe supaya editor gue nggak beli samsung ketengan lagi. Ciao.